Dulur-dulur semuanya, saya mau pamit. Maaf ya lur kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton. Juga bicaranya agak kaku. Masalahnya saya pakai bahasa Google. Jadi mohon maaf ya lur. Mudah-mudahan isi dalam video ini dulur-dulur merasa terhibur. Ya udah kalau gitu, saya pamitan dulu. Assalamualaikum lur. Dadah lur. Sebentar lagi acaranya sudah selesai lur.